Pasti dan gue minta juga buat teman-teman semua untuk ramaikan kembali kolom komentarnya dengan hashtag-hashtag yang positif Indoprise Indopride, Indo <laughs> Indo Gaspol dan juga hashtag tim favorit kalian. Karena kita lagi berusaha Wah. untuk melihat siapakah yang akan berolos tapi ternyata spoof yang harus tertangkap terlebih dahulu. Ini adalah skema yang kita tidak mau lihat untuk di-early seperti ini karena Betul. Alter Ego dan Bigetron yang harus ketemu di awal-awal. Betul sekali, Dari Alter Ego sudah berhasil ditumbangkan satu pemainnya, dipulangkan ke arah lobi sementara Bigetron kali ini. Masih dengan setupnya tuh mendapatkan korban berikutnya dari tim Alter Ego. Granat dilemparkan, belum ada yang connect dari arah potato ke arah pemain-pemain dari Biggetron. Bahkan lemparan dari Liquid pun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ke arah Alter Ego. Yes, masih agak sedikit panjang Ini fight liquid. Iya, Liquid. Tadi gue denger lu ngomong uh, Ryzen you main, zuxi Enggak main? Enggak, eh. gue bilang sorry, sorry. liquid nggak ya. main, eh liquid nggak main kemarin, oh, liquid iya, iya. main hari ini Berarti gue yang salah nangkep, tapi analisanya bener yang tadi gue bilang Gak apa-apa, aman-aman Aman-aman-aman ya, eh. gak apa-apa, harus saling mengisi Ini ini gue aja yang sadar atau lo juga sadar Jel? Apa tuh? Life statusnya lebih minimalis dibandingkan hari-hari sebelumnya ini gue baru sadar karena lu ngomong iya kan ini lebih, lebih, lebih enak gini kan? sih iya lebih lebih, lebih enak enak. Ya gini lebih minimalis ini bener-bener kayak ngabisin frame dari minimap ya, jajar presisi ya presisi ini kalau orang, orang orang OCD seneng ngeliat gini oh. pas <laughs> Lurus. Kalau kemarin tuh ngeselin gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita lihat kali ini. Ini hal yang ngeselin sih. Di mata gua ngelihat dua tim Indonesia bertemu awal awal tapi tiba-tiba granat. Dari Potato berhasil mendapatkan satu pemain, Yuhay-nya tumbang. Potato akan melemparkan granat-granat berikutnya namun masih belum bisa mendapatkan knockout ke arah Digetron. Tiga granat sudah mulai dilemparkan. Kali ini bahkan Liquid ikutan tumbang dan Yuhai dipulangkan menurut lobi. Kondisi berbalik yang tadinya Alter Ego tidak unggul. Kali ini mereka yang diunggulkan dari posisi ini. Bigetron hanya menyisakan dua player mereka, Tachibana karena Liquid dan juga Yuhai sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi pinter banget sih, ini player-player dari Alter Ego. Mereka nggak langsung bertubi-tubi ngelemparin granat. Dia kayak ngasih space dulu buat Bigetron Red Alien supaya ngerasa, oh kayaknya nih Alter Ego udah cabut nih makanya mereka tadi agak sedikit melonggarkan defensif mereka dan membuat Potato punya celah untuk melemparkan granat demi granat bahkan satu player dari Alterigo yang sudah ngeflank ke arah kiri Superuna dan uh, kali ini kepalanya uh, kelihatan iya. dengan sangat jelas Zuxi sudah mulai bangkit, melembaki Superuna dan ternyata Potato bakal langsung aware kali ini juga ke arah Zuxi, namun dari sisi lain juga ada tembakan menuju ke arah mereka betul dan ada granat yang sudah mulai dimasak akan dilemparkan ke pohon belakang sana karena Potato sudah ketahuan sama Zuxi tapi di cancel begitu saja, Potato bakal ngeflank arah sebelah kanan dan Zuxi harusnya tahu pergerakan dilakukan oleh seorang potato karena dia angle-nya langsung aware dengan pergerakan yang dilakukan oleh seorang potato. Belum tahu uh, posisi dari granat. seorang Renaldre. Oh, tapi iya. granat dari Zuxi begitu on point. Mendapatkan satu pemain lagi dari Ultra Ego satu lawan satu di tempat ini karena dari Bigetron mereka sedang melakukan split walaupun mereka sedang uh, hanya tersisa dua pemain gila ini setup dari Bigetron jauh banget loh Luxi yang berada di bagian belakang berusaha untuk mengcover Zuzi yang menahan barisan paling depannya mereka berusaha membuat alter ego tidak bisa masuk ke dalam zona dengan sangat nyaman dan bahkan Renalrek hari ini yang harus berjuang sendirian saja berarti ini Zuzi kayak one face one versus three gak sih Harusnya iya, satu lawan tiga, gitu. satu lawan tiga dan dia berhasil mendapatkan dua dari pemain Alter Ego. Oh. All right. Jadi Then... berbalik lagi gitu kondisinya, tadi BTR yang unggul, terus Alter Ego yang unggul, sekarang jadi BTR lagi yang unggul tapi kalau kita perhatikan dari area sekitar sini ada BAT yang mungkin akan menjadi third party antara Alter Ego versus Bigatron. Eh, sudah mulai mendekat juga dari tim BAT-nya namun memang mereka nggak langsung menginisiasi untuk fight dan Renal Ray sudah mulai tarik mundur juga lebih menjauh ke arah belakang karena dia tahu udah tidak bisa sendirian saja bakal sulit untuk mencari informasi tapi Luxi memantau keberadaan Wah, dari Renal Ray juga. dan semuanya kelok satu sama lain. Betul ini Luxi udah nggak bisa bergerak banyak dari belakang mereka Berdebat kanan mereka tadi, ada tim lain lagi. Terus masih tertahan juga sama alter ego, di mana alter ego masih menyisakan satu pemain mereka Jadi arah perbukitan sekitar Pocinki Kali ini bakal bertemu BX versus Xavier. Frankie berhasil diamankan, tentunya karena agak sedikit terlalu jauh dari pemain-pemain Xavier yang lainnya, bahkan tidak ada backup position dari pemain Xavier yang lainnya angle nah, shot menuju ke arah BX sama sekali tidak ada dan Frankie bakal langsung diamankan begitu saja. Informasi yang cukup baik pastinya masuk untuk tim The Xavier karena BX akan berusaha untuk menerobos masuk ke area ini. Namun di sisi lain di bagian bukit Pochinki, sudah ada yang menempati itu kayak dari tadi Bonofide ya yang dari tadi terus iya, yang ada di bagian sana dan harusnya Bonofide bakal rebutan sama Xavier karena jarak mereka juga tidak terlalu jauh dan kontender berikutnya yang bakal menghadapi Bonofide adalah BX atau B yang saat ini sudah berada di bagian bawah dari Bonnefite ya di bawah kaki gunungnya dan ternyata di Xavier yang persis bersebelahan dengan BX, sementara Bonnefite masih menguasai perbukitan Pocinki. Di sisi lain pun ada Eagle yang sudah tereliminasi karena tadi bertemu dengan Gede. Wah Gede udah mulai panen poin lihat kilo udah dikantongin dan satu demi satu playernya langsung hilang. Namun kali ini ada hal yang tidak baik juga karena BAT berhasil mendapatkan kepala dari Luxi. Ya dan satu pemain lagi dari BTR ke kembali diamankan tentunya butuh backup dari seorang Zuxi tapi apakah Zuxi punya vehicle untuk menyelamatkan Luxi yang terjebak di arah open field vehiclenya nya sih ada tapi benar-benar niat buat nyelamatin atau enggak karena posisinya benar-benar greedy kalau misalkan Zuxi ingin menyelamatkan Luxi dan jauh banget itu posisinya Oke, kayaknya bakal dibiarkan bleeding out untuk sementara waktu Mungkin tungguin momen atau timing, tapi Zuxi Naik ban, eh naik ban Naik bagi yang boncos bannya maksud gue itu naik ban. Pasti lu ngebayangin Zuxi berada di atas ban Gue ngebayangin dia naik ban, terus ngelinding Gara-gara gue mau ngomong bagi terus lu ngomong ban kan Jadi ke bawahnya ban gitu Oke dan ternyata mereka nekat ya untuk langsung melakukan Selakan dan benar aja terlalu greedy seperti yang dikatakan oleh Pasta karena sudah tidak ada jalan lain juga dan BAT benar-benar merespon pergerakan dari Luxi untuk ke arah sana dan kali ini di pressure kembali dari Bigetron Red Alliance enggak bisa bergerak secara bebas. Oke, masih di press lo through the smoke dari tadi dilakukan oleh Madara ternyata kemampuan matanya masih belum bisa mendeteksi keberadaan dari dua pemain Bigetron saat ini yang sedang melakukan revive dan Luxi sudah berhasil diselamatkan tentunya. Tidak ada keberanian dari BAT untuk langsung tabrak ke depan sana. Mereka benar-benar bergerak dengan tertib, tidak terbawa nafsu. Satu mobil bertiga, tabrakkah atau rotasi? Hmm. Rotasi, rotasi. Harusnya mereka rotasi karena zonanya juga udah mulai bergerak. Jadi kalau misalkan mereka nabrak itu bakal menjadi sebuah resiko besar. Tapi kali ini bad news kembali terjadi. Karena Skylights Terkikis playernya, tertekan juga persis di tengah-tengah sana. Dan Luxi yang lagi berlari-lari juga tertangkap oleh BX. Sementara di sisi lain Onik masih lengkap dengan empat playernya. nggak terlalu tergesa-gesa untuk menahan circle ini. Bahkan kali ini Raffi berada di atas bagi akan melemparkan gelat yang pertama ke arah depan. Morph benar-benar nggak bisa masuk dengan bebas ditembakin. Dan satu player berhasil diluluh lantakan. Betul. Dan di sisi lain Bigetron dipulangkan bergerak lebih tadi satu pemain Onik lagi-lagi berhasil ada trade knock yang terjadi antar Morp dan juga Onik tapi Nick sedang mengokang granat kali ini bakal dilemparkan berujung pada Morp meletup flashnya bisa masuk tapi masih belum bisa mendapatkan knock tambahan ke arah Morp tim Mike T pun masih bisa selamat Wah. ini angle yang benar-benar terbuka tapi granat dari Onik benar-benar menyakitkan Nick Cobaan keduanya berhasil mendapatkan sebuah confirm kill ke arah Morph Team dan Morph dipulangkan menuju ke arah Lobby. GG bermain dengan sangat baik mempertahankan zona yang mereka miliki dan membuat Morph tidak bisa melewati sama sekali di sisi lain V Gaming masih lengkap dengan empat playernya mendapatkan sebuah rumah juga dan bonus kali ini yang agak sedikit tertekan tersisa satu player aja dan pun demikian juga hanya ada voker dan pawn voker pun sudah tertangkap pawn last man standing ya posisinya juga udah ketahuan oleh player-player di depan sana dan ternyata Ucup... bakal langsung menembak tempat dari rabis rabis tuh yolo banget gila ini kena si harusnya? We Aduh, masih belum konek uh. ternyata dan ada lemparan granat balasan. Hampir membuat Ucup ter-knockdown tapi tentunya Ucup masih bisa menyelamatkan posisinya. Granat yang kedua sudah dilemparkan tapi ternyata satu pemain daripada fight. Tumbang, ada yang butuh diselamatkan oleh Ucup. Ya betul, masih berjuang untuk bisa di-revive dan BAT pun tertangkap. Lagi dan lagi nih Genesis Dogma lagi kejar setoran kayaknya ya. Udah mulai banyak sekali cue point yang dikantongin oleh Genesis Dogma. Gue udah gak tahu kayaknya udah double digit sementara waktu Tuh, dari Rabis pun tersisa seorang diri, nggak punya healingan, cuman ada bandage gulung doang. Betul, ini proses healingnya tentunya akan lebih lama dibandingkan menggunakan ad kit dan juga med kit. Madara sudah mengumpulkan satu poin kill untuk BAT, Quadro 1, berarti salah satunya antara R2K atau Andi yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Rabis, di sebelah kanan tentunya belum ada informasi yang lebih jelas ke arah Quadro. Belum ada tembakan uh. ataupun lemparan granat tapi booms. Gila. Dengan snipernya mendapatkan kepala dari pemain bonafide. 11 kill dua 12 kill. Buset nambah terus. Ngamuk, cuy. Gila Genesis dok mah. Kali ini benar benar. Ngeraur banget ini dia hari ini. Iya yeah, mengaum ya. <laughs> Ngeraur. Raul, kalau Evos kan roar, ya, ya? Kalau dinosaurus, ngeraur. lu mengingatkan gua atas keblunderan gue yang dulu. Eh, gak apa-apa, ini gua benerin eh, biar udah. lu gak blunder lagi gitu kan? Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Dari Gede kayaknya masih terus-terusan untuk menambah pundi-poin kill mereka. Ini Indo Pride, let's go, live chat Indo Pride, Indo Pride ya. Ini udah gila banget loh. Permainan dari kiri bener-bener spektakuler, fantastis, bombastis banget. 13 poin kill mereka kumpulkan. Bahkan masih terus bertambah kali ini. Dan Onyx masih bertahan juga. Kalau kita perhatikan dari live statusnya masih ada fight Onyx dan juga GD Tiga tim Indonesia tersisa harus menghadapi dua tim dari Vietnam. Ada V Gaming dan juga ada... Uh, uh, Bisenok ya bisa juga tersisa satu orang lagi aja yang masih agak cukup lengkap ini di gaming ya walaupun hanya kehilangan satu namun mereka masih punya pr untuk bisa masuk ke dalam bahkan player dari Gd pun yang tertangkap di belakang sana harusnya masih bisa diri revive onik pun demikian lagi ada usaha untuk bisa masuk ke dalam dan ternyata trading pun terjadi kali ini di sana udah mulai banyak sekali peluru yang bertebaran dan saat membuka kembali scope nya sedikit melain tap Predic tap ke arah depan, tapi ke atas tertangkap oleh seorang Boom gila. Onyx sama sekali nggak dikasih lewat. 17 skill. Ayo kita berhitung Iyo. Bang. 17 tim untuk GD, dan masih bisa bertambah terus, masih ada, dia bisa nambah sekitar 5 kill lagi lah. Kalau emang bener-bener sisa player yang ada saat ini, semua dihajar oleh GD. Wah ini GD settingan PMPL s ya lagi benar-benar kejar setoran banget dan kali ini mereka berusaha untuk membuktikan kapabilitasnya yang dimana dari seni pun sedang berusaha untuk lebih mendekat lagi ke arah depan karena ada bisa nol di belakang sana. The last main trendingnya tidak uh -oh. aware. Nicil terlalu terbuka terlalu tergesa-gesa tapi backup yang sangat baik berhasil untuk menangkap seorang player dan ternyata V gaming pun ketahuan sedikit tapping-tapping lagi dilakukan dan cukup brengki nggak bisa kemana-mana tertekan oleh granat dari GD. Betul granat dari GD benar-benar menyakitkan sekali walaupun ada satu pemain mereka sedang Oh tapi tiba-tiba, tiga pemain GD, itu kok merah GD? Tapi kalau dilihat dari ininya, oh satu saya ngebak <laughs> Masa tiba-tiba merah kenok, padahal aslinya yang kenok cuma satu. Oh, oh mungkin yang Kebali, kebalik, kebola, nah, kebola, itu Yang biru berarti yang kenok, yang tiga yang hidup. Oh iya tuh, codingnya kebalik Iya ianya, betul, codingnya kebalik, <laughs> codingnya kebalik ternyata. Dua tim yang tersisa kali ini, 19 Wey. kill! Untuk GD kalau ini semuanya dibersihin, berarti mereka mendapatkan 22 kill. Oke, yeah, let's go, let's go, Indo Indonesia! Indonesia! Indonesia! Winner, winner, winner, Untuk GD Geeks di match yang pertama dengan 22 kill! 2, 2, 2 kill! Gokil!